Hai hai hai hai hai hai hai Hello guys. Welcome to be back again with me ya guys. Ya. dimana lagi kalau bukan di Mamang Bread Slot Channel Official Ribbon ya Boy. Seperti biasa ya cuy, di hari ini kita akan sedikit membagikan bocoran-bocoran pola slot gacor bermain Kake Zeus lagi tentunya ya boy. Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor terkeceh, rekomendasi di tahun 2022 ini ya jok boy Dan terpercaya tentunya ya boy Di mana lagi kalau bukan di Naga 138 ya cuk Karena di Naga 138 ini lu mau JP berapapun pasti dibayar Dengan tingkat transaksi depo dan WD paling cepat pada terpercaya dan akurat ya boy Pokoknya jangan ragu lagi ya cu, karena di Naga138 ini merupakan salah satu situs slot online tergacau di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi ya boy Langsung saja gas kuy untuk yang belum mempunyai ID nya pada daftar ya boy Merapat gitu ya, cu, gas Oke okay, brodi, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kiin game nya cu kita di sini seperti biasa membawa modal receh santuy saja ingin menghancur leburkan kakek lagi tentunya cuy kali aja dikasih sesuatu sesuatu yang spektakuler gitu kan cuy karena kan kita di sini dengan pola-pola terbarunya akan melulu lantahkan intinya ya boy kali aja dikasih kejutan yang bisa bikin kalian jengat-jengat gitu kan cuy anjay jengat-jengat gitu boy kita coba all di sini ya boy Oh iya cu, tapi memang juga seperti biasa tidak lupa mengingatkan kembali ke kalian semua gitu kan cuy Main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya boy Memang tidak merekomendasikan kalian menggunakan duit beras apalagi duit orang tua ya boy Karena kan kita, kita di sini hanya sebatas hiburan aja gitu kan cuy Dan game slot ini sangat berisiko dan tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian utama intinya itu. Ya Cukup sekedar buat nyari uang tambah-tambah repos saja. Gitu Oke okay lah, tanpa banyak cakap lagi. Langsung saja simak pola-pola tergacornya. Jangan skip-skip karena di tengah pertandingan ada kejutan yang membanggakan di akhir laga ya, boy. Langsung saja, selamat menonton. Enjoy! You yeah. know yeah.